Baiklah materi yang selanjutnya adalah materi tombol bahan ajar di mana di dalam aplikasi tombol ini kalian akan melihat beberapa materi yang telah dibuat oleh guru kalian di dalam kelas online Contoh kita tekan tombol bahan ajar Dan kemudian kalian bisa akses seluruh bahan ajar yang telah dibuat oleh guru kalian Contoh di sini, yang pertama, Pak Guru telah membuat bahan ajar perangkat keras komputer. Silahkan kalian buka atau bisa kalian download untuk disimpan di dalam HP kalian. Kita tekan tombol buka. Dan maka akan secara otomatis e-learning akan memperlihatkan gambar yang telah Pak Syukur buat. Seperti ini. Dan kita coba kembali saja. Dan coba kita download untuk melihat full dari gambar yang telah Pak Syukur share tadi. Kita buka saja dari atas, kemudian kita buka dari sini. Dan inilah gambar yang telah Pak Syukur share di dalam link website e-learning Madrasa. Tahapan yang selanjutnya adalah... Perangkat keras komputer Kita coba buka saja Buka url Maka akan secara otomatis E-learning akan Membawa kalian ke dalam Sebuah Video Youtube berikut ini Di dalam video ini Bisa kalian perhatikan Atau bisa kalian Saksikan dengan sesama materi Yang telah diberikan tahap yang selanjutnya adalah kita coba buka kembali perangkat keras komputer ini, kita coba buka dari e-learning seperti ini buka, maka secara otomatis e-learning akan membuka file yang telah dibagikan atau apabila tidak muncul, kalian tekan tombol download saja ini adalah Aplikasi yang tadi disimpan dan Pak Syukur bagikan ke kalian. Materi ini adalah penerima tentang perangkat keras komputer. Kalian silakan saksikan dan baca dengan seksama materi yang telah Pak Syukur berikan. Ya, selanjutnya adalah coba kita kembali lagi kepada aplikasi perangkat. Keras komputer, silakan kalian coba buka URL yang telah diberikan oleh Pak Syukur, maka akan secara otomatis sistem akan membawa kalian ke dalam website Wikipedia berikut ini. Silakan kalian baca untuk meningkatkan wawasan kalian dalam memahami tentang arti perangkat keras berikut ini. Sekian tutorial yang bisa Pak Syukur berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.